Semua orang di keluargaku menyayangiku. Hari ini aku ingin menjadi pembantu Cili. Ah, eh, beberapa foto di album hilang. Jangan khawatir Nenek, aku akan membantumu mencarinya. Cari foto untuk Nenek. kamu telah menemukan foto satu lagi kamu memang punya mata yang tajam cepat temukan yang terakhir juga ya semua foto nenek telah ditemukan. Lihat, nek, semua foto telah ditemukan. Kamu hebat, sayang. Sekarang bantu aku menempel foto. Ooh. Foto ini mau lepas, ayo letakkan kembali di tempatnya dengan isolatif Ayo kita berfoto, Nek Terima kasih, sayang Aku sayang kamu Aku juga sayang kamu, Nek